Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua, pecinta kedua seluruh Indonesia dan Nusantara. seluruhnya juga. Oke. Okay. Hari ini dalam permoisikan ini, Luto Swiss Ini tidak ada memonya, ini harga 180.000 ya. Anda bisa lihat ini dimensinya 9,11 63 mm Swiss blue. Ya, ini bisa lihat laptop pas natural ini memornya kita akan buka dulu warnya wow amazing ya lihat kemerlapnya lihat ini akan ribu bisa bayar di tempat ya setelah barang sampai nanti bisa lihat dan juga. Oke, terima kasih ya sih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.